ada kapsit ada ada thank you wah ini yang ngehack dulu ya dalamnya left lu lu lho wakil pas apa di atas, kan? di atas dok lu kenapa lu mati dulu? jalan hahaha udah mati apa yang lu, liat, lu juga lagi hehehe ngomong ati di atas weee nyakang bilang di atas lu lho wakil di atas di atas di atas di atas tadi ada dok ahhh gue yang mati di atas hati hati ya situ. Disitu oh, di Disitu, iya, situ. situ lompat aja dan langsung Oke Jalan nih Oh, ini dulu infinity And beyond. Aduh, aduh, Ah, kalah jangan, jalan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan Jangan oh, Wait Heheheheh <laughs> bunuh gua atong Hehehehehehehehe Gujir cannot deploy on this side. Nah awas nih kalau ada yang ah, gua tandain dulu lah ya Gua tandain dulu Gua tandain dulu biar gak ada yang rend Eh kak ah, <laughs> ah shit ga palanya Kak jangan di sini kalau di sana. kak lihat apa gitu Oh stop itu di tempat kamu tuh banyak dong Oh dia udah kan udah, udah tahu katanya Oh dapet oh, dapet Dapet kill 2 Wow oh, oh, shiit Thank you dam Ah dari dragon dragon atasnya dragon Dragon? Engga Gak plus dragon NICE <laughs> <friend>. <laughs> Aku lihat aku lihat ga itu dam Iya dia mau nembak trapnya lo eh Oh haiku dam Ah uh, kamu <coughs> paling tinggi emang dam Eh iya yeah, yeah. tumben Ntar biar gua pakai yegrar mau fuck <laughs> Mine <My> bitch. Itu main monyet. Nih mau ngindire. Ah ini elite skin anjing fuck operator anjing bet aja gue beli elite skin. Tuh kan. Uhar. Tuh miskin. Ah monyet. Full. Enggak papa benar. Iya, dua-duanya itu tombak kan. <laughs> Duh, saya eh, udah ketahuan ya. Pakta going into the top of bot. Hantu kasihan banget. Aduh, tidur gua. Mau ada setengah uak. Why don't tidur? Tidur aja korpus nih. Come on. <laughs> Agil, gua well, I'm gonna sleep, man. Tahu no, faktis lah. satu bulan game, mati. Nice, gitu dong. Oke. Okay. Niko kalah aku satu menit. No, no, no, non no. peduli. Gak ada yang peduli. <laughs> Kalau kalah, go fuck you so, man Aku <tik> kesan, oh online Ren, lu pernah ke blog M <tik> nah, Ren, Mana? Oh, uh, situ Blontenya berapa ya? Sepenting itu, Kalon Berapa, Ren? <tik> <tuk> <t> Ngancay Lu tau gak? Yang <tik> <tik> kan bogor, Siapa yang pernah sewa pelain Randy gitu? Alpha mungkin? Auffa kan bogor, kimek Siapa tau dia pernah? Kita kan <tik> tidak menduga orang gitu kan? Hmm. Juga Tapi gua tanya gua maaf gua tahu. Apu, dom. Apu, dom. <laughs> Dan tembak Elanya, Ren Dia, Dia tembak, tembak, tembak. A, tembak, tembak bahunya, tembak, bahunya, tembak bahunya. Dia tadi. Ih, Apu, ya. lambat anjir. Itu bantu Elanya aja kali. Uh, bantu Elanya aja, Ren Oh, uh. Uuuuuh Eh, kak ini dong, semua di impact Gua punya impact, siapa yang punya impact? Oryx, <laughs> lu lompat doang anjing SONO Lu pake skill lu, bugger Bugger BUKAN KESONO Bugger Hancur ga sih? Hancur, hancur Ya, beberapa yang hancur Bukain dom Gimak ini. Gak mau, nyawa gua ngurang Kalo lu doang, maksudnya bisa gua hil. Pak, Pak. Nice. di mana. Oh. Eh, kabur. Eh, kabur. Baik, gila, Kak. RX Combo, RX Villa mantap. Pas. RX Combo pada fakul. Enggak ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. Apakah ada musuh Apak. nah, terang mati? Pokok oh, ini, jalankan otakmu sendiri, Nak. Ayo, crack, crack, crack. Jangan mati bawah. M aja, M ke depan gitu kan. Jangan kabur, lihat aja Nice. Dah, hold, hold tiket. You miss that, <laughs> really? Di, what? Nengok belakang Darah you, you miss that? Tapi, oh enggak, lu what? miss nih, lu miss. Uh, Kenapa tuh? Lo miss, miss. Ah, ga like wajib. Ya ampun, Ada fix, gue download. Gue lagi download onkasan dulu. Nggak peduli, lu mau nonton onkasan lagi saya kayak apalah itu? We <laughs> <laughs> Found a bomb. your way to its location and it. Tidak no di Oh jemenai, jemenai Di sana oh, ya? Luara, luara. DONG ANJING you must Di kiri Mari. Kill aja Oh berdua, sama ini oh, Gua ke sih Gua gak kenal kostumnya anjir Gue kira apa aneh yeah, sana, sana. Aduh dapat gua kan. Loh gua kira apaan lo kostumnya mungkin bikin Bro go, go go the fucking you, you. <tuk> pada bisa lihat, eh? <tuk> <tuk> kok? Kolo, eh? pada lihat. What? Oke okay, jadi gua ini level 30 satu udah baju B, lewat, jalan-jalan oh, terus satu level 59 jadi harap kita jadi kita susun 2, 3 nah, junior ini bisa semuanya bisa main ini, ini, ini berdua, ketiga oh teh oh. <laughs> yeah. thank you R, udah meringetin. apa tuh? Ring, ring. apa lu ham? Ya last Ya, Yaeger yeah, yeah, situ, Kak. Udah, udah, nggak apa-apa. Wah. Kanan, kanan lu. Kanan lu. Ngapain? Aduh. What Ngapain? fuck? lantai. Di mana, di mana? Ya, aku punya jangka senyata. Kita menang, yang penting. Menang, Ya, karena gue yang bunuh semua, Jing. <coughs> Woi uh, lihat musuhnya tuh bisa dengar di kanan, yes, bilang Lu gak Jangan aku gua dorong temenya sendiri Coba Apa? Ny nyoba dorong temenya sendiri <laughs> <laughs> You miss Dam, aduh, jangan gendam Jadi lama kacet. Jangan tidur <laughs> gue nonton anime gak bakal tidur gue jing jangan nonton anime udah amat gue tidur di sini nonton anime main arsik saja biar pro fuck you gua mau nonton anime mau fokus aja gue mah lagi download okasa sama lagi pingin pak Napa gak streaming aja ini? karena S gue itu gak punya kota banyak <saat> lu wifi kan? apa? Iya, Fai... pake kota maksud? gak pake kota sih yaudah kok <laughs> tolong dong ngobatnya? <laughs> Gak ada kota maksudnya <t> lo gak ada kuota, gak ada linking. jing keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, udah keren, udah keren, keren, keren, deket okay. keren, belakang lo belakang keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, GO! go, go keren,